Buat kalian yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang beri prima dari tempo dulu channel. Film kesan pertama adalah film Indonesia tahun 1985 dengan disutradarai oleh MT Risaf dan dibintangi oleh Berry Prima dan Lia Waroka. Sumantri yang diperankan oleh Berry Prima sudah lama menduda hingga dua anaknya sangat mendambakan hadirnya seorang ibu. Pertemuannya dengan Ika yang diperankan oleh Lia Waroka membuat Sumantri mengalah pada anak-anaknya. Ia menikahi Ika. Tak lama dari perkawinannya, Sumantri meninggal karena kecelakaan. Bapak bilang merokok itu tidak baik. Kok sekarang merokok? Ibu! So, jadi dokter kamu? Pakai ngajarin segala. deh. Ika menyembunyikan kematian suaminya di hadapan anak-anak dan secara kebetulan bertemu dengan seorang yang mirip dengan Sumantri Maka ia mengupah orang itu untuk bersandiwara seolah-olah dia adalah Sumantri Orang itu adalah Beri Prima Orang upahan dari sebuah sindikat kejahatan Meskipun anak-anak Sumatri merasakan sindikat keanehan pada ayahnya Mereka tetap menganggap Barley adalah ayah mereka Satu bulan menjalani kontrak Barley yang tadinya buas mulai berubah Dia mulai menolak tugas-tugas dari kepala sindikatnya Gondo yang diperankan oleh Dicky Julkanain Sedangkan gondo tak mau kehilangan Barli maka diculiklah dua anak Sumantri. Barli berhasil membebaskan dan anak-anak itu memanggil Papa pada Barli. Tidak perlu, aku tidak membunuh orang itu. Hati. Kalau begitu tikus itu masih hidup.